setelah itu cerikir dalam kejang dan ini pekat nuturin satu cerikir ke dalam kejang nah sekunden pekat lakar nutur satu di yen yang pekak ngomong ada keduduran satu cerikir ke dalam kejang nah cerikir ke dalam kejang ini pekak akan nudurin satu ciri-ciri ke taluk emas. Nah, kenapa pe pekak nudurin satu ciri-ciri ke? Apa sing pimpinan ciri-ciri ngisap teken e, satu ane malu maluan tuh pekak ibidan anak nudurin satu malu aja pekak pekaki -peka. apa yang didang sari. Cukur itu mahu pekak mesari. Nah jani kikir kikir itu masih apang lidang masih pekak tuturan satu cikir cikir apang lidang sambil ang sirap. Nah jani melangu mudi ngau menyin pekaki melang negak jani. Ade kone ketuduran satu. Di desa Anu, ade kau anak lu aja ke dadu. Wih, cegak nih sing kodak-kodak Sing nidang mengalangi cegak nih itu Uling diubatis nekat kebok Sing adu mengalangi cegak ini Itu aja ke daduan itu oh, Kalau udah lumah nih padu bapak Ada danganan bedik Ada bedawanan bedik gitu. Nah, suaranku gitu gitulah, Rasanya itu ban cegak ini Bih bajang-bajang ini Nguayi ke lemeng Mekecam lagi gitu lakardot nemenin anaknya ke kedah tuh kacang nah segeris buku gitu lantas sing gitu wih anaknya ng ngelalinin cegur rami-rami gati kesake wale gitu sih kone nyak nyakini jangan anaknya ngelalinin sing pada nyakini itu dia ngeranam anaknya loh aja ke dadu Untuk. madan ide sakewan, aneh abesik ane deman kok dia, muda deman mengkidiang, deman abedik ngelah, Bangen nih, pokoknya cuk deman begini, oh musuh keduke, nih teh aneh abesik nih, hi, kalingan, jelakar, muda dulu, kalingan laker mengkidiang, senggak jangan ini. Cuek kat dia Sehingga itu apa Untuk dengeranang Ia keadaanin decorah Nah Sedap ini Sehingga itu Ada Kedis daru Megalaboh Kedis De corah nah, Ia De corah, corah Wih Ngalang Nyumat Nyumat pentong Nyumat Kayu Lakar ngulain i kedis iketis darah apang singko nih amal bas nih apang tu singko nih bude atau amal pula pula nih itu lantas iketis darah ketakutan bijani laciur bijani dwk pasti pasti suku Dewi geret ini teken ide corah apan dwkim gelembung nih dini nah itu lantas ini, ngangsekang ngantek ngangsekang mau keber Maketapek, maketapek, maketapek, maketapek. Mengelebo, kau bu. ngebunyi, di de dhanane. Nah, itulah lantas ide dhanane nggalang, nggalang nyemak ike des daru. Wih, mare Bali nih, bima kepek. balina nih bin bii, tangkane dalam ngadi gede ini itu lantas maka ngubah jaikeun ya, i de dana ngubah dina gede darah anu sampai pitung dina seger lantas ini gede darah coba seger lantas ningketa di tu lantas i gede darah keberang bin tekan ide dana Makabar, lantas ik kedis dari apa itu belum segarnya janji ikedis Nah, mekelu, mekelu, mekelu ik kini. Yeah, ik nah ik di didanani. Matlab lantas ia pendigungan ni matlab sibuk ke tu gitu, lantas seng ke gitu, lantas ia ke dia apa kardian talub nih? kardian talub biasa tu sed talub ni tu takwa talub emas na um hmm, gitu lantas benda dina na mesai-sai ke dia sedara matlab yang ni ditu sampai iki ide dana ana sukeh kat ganti desa ni nganti kalah ban sugih teken tekeni deudeuna ban sugih ni nah ditulah taspin diri corah kini weh apa janguna pipis ide e dana adi kini sugih ni mekenep lina ane sekancan barang ane lunglung -lung nidang ye meli apa je ngaranang nidang meli itu lantas ide corah ngintip umahnya ide danu bismaruh lantas tinggal ini ikut di sedara matlab di bunga ini. itu begitu lantas itu mekena lantas ide corah lakarnya nyemak di sedara itu semua orang nggak tisu berbangun janji, perhimpunan subuh bangun. Ia dia lakar karun kuningnya. ada yang nggak tiga. Majalah kejedah, kejedah kejedah kejedah kejedah kejedah kejedah kedis kejedah <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> gitu, kejedah ide corah <tuk> gitu. nah abang, lantas mulainya, Woi, gunung baru yo beliang. Nah, coba gitu Tas bandot ne i. De corah lakar ngelah kesubian, ngelah taluk emas. Woi, endi pa janih dari Endi pa meranget? Woi, adikonen diso talu emas masih. Woi, po jam, po petang Masih masih nyamuk taluk Woi. Eh, kedis darip, jani kilat bauh ibanian ini nak, gitu kan lah, nadi, tercorah, subuh gitulah, tatasinggitu, gitu. i kedis darip itu, mesiluman dari lelipi, talipinya, untuk ada yang terlantas nih, cok ada malas terlantas nih tu, woi, itu, tatas gitu ketakutan i, ye i, tak tercorah. Woi, ada lipi menas mola, ada lipi menas mola tulungin, tiang tulungin, tulungin. Nah, itu lantas jani cuma kejang teke jani. Ada ngabu arit, ada ngabu pentong, ada ngabu belakas. Nah, subeh jani teke, kejang anakilakan tulungin ide corah Masih Luman ini. ini, ini kritis dari dadi, kritis dari. Nah lantas ikut dia sedara makan biar ke arah sih. nah suweh reh buka kereta lantas sing di ditulah lantas dakwah dengan anak ke, okay, nih teh, because ne, cocok sebut you mah ide corah, corah tadi ngemaling gelah anak, gled iriati, biar kalau dan ye. Kita lantas, mekejam, lantas mulai jadi Semetonnya tak mekejam Anaknya tak ke mekejam, mekejam mulai Semua mulai lantas yang kita Teka jadi gua uling, kau cek angin Gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok, gok Sambil angin, enggak berkukuh Satu, bawak, subuh, subuh